Saya akan mengenalkan beberapa teknik bentuk pertabangan yang bisa menjadi uh, kunci dari segala macam bentuk pertabangan yang bernama 3 anak dua aksen itu menjadi semua kunci dari segala pertabangan dalam bentuk apapun itu mau formal, mau ketiup angin, tapi kuncinya sama, nanti saya akan Nah kalau mau mulai uh, melintir Setidaknya, seenggaknya Kita harus dengan searah dengan kawatnya Kalau kawatnya arah ke sini Kita jangan Alih, balik Jadi pelan-pelan nah, Menentukan titik terjauh dari satu percabangan dahulu dahulu dimana Tapi ini komponen segini bisa menggunakan yang ke arah depan dulu, ingat tadi ke depan dulu sampai ke depan tapi ujungnya mengarah keluar kita bisa menggunakan cabang yang sebelahnya berada di atasnya, tapi bukan persis di atasnya, agak samping benar. walaupun dia satu titik, tidak benar-benar dia di atasnya seperti ini, agak sedikit flat, tapi tetap ada level atas bawah. cuma dia geser ke kanan atau berdiri sesuai ruang yang tersedia. contohnya ini kesini, sebenarnya ini adalah ruang untuk di atasnya nanti di atas ini besok-besoknya. ini kelihatan seperti ini tapi kalau dilihat dari atas dia atau dilihat dari bawah dia tentu. Nah, bisa dilihat sedikit di atasnya tapi dia akan geser ke sana atau Dilihat dari samping seperti itu dan ruangnya setiap anak cabang tersedia untuk menempatkan nanti calon calon anak raminya. Calon rambing calon, calon, calon dan DST tapi untuk praktek uh, A3 anak 2 saya gini ini saya menggunakan kawat Ini hanya untuk contohnya contoh paling kepenak adalah dia memiliki 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5 dari lima berikut ujungnya ini bisa disesuaikan dengan apa bonsai apa yang anda miliki misalkan ini mau ke arah natural yang ujungnya uh, ke atas tiga anak dua akhirnya seperti ini misalkan ini mau jadi cabang diusahakan dia melengkung ke belakang dulu Oke, pertama kali yuk ini anak cabang eh, yang aksen yang dimaksud adalah di antara Dari dua cabang ini di agak sedikit ke atas Karena anatomi dari pohon tropis adalah ke atas dahulu tak, Terus beban dari bung cabang, ranting, dan daun Dia akan jatuh di ujungnya okay. Seperti ini Terus dia kembali lagi ini nah, ini yang kalau aja cekuk aneh nah. untuk membuat cabang yang mengisi ke depan seperti tadi bulan dulu Aku Ke arah samping sini dulu juga boleh ke sini dulu juga boleh baru ke depan tapi ujungnya mengarah ke samping Nah, ke belakang ini juga sama nah, aksen yang nomor 2 tadi ini adalah ini ini bisa diletakkan di atasnya tapi dia tidak persis di atasnya bisa agak ke kanan atau ke kiri atau sesuaikan dengan ruang yang tersedia atau membuat bikin setengah mahkota juga boleh bisa alasannya apa seperti ini ini kan baru cabang sama anak nanti ketika dia muncul calon anak cabang tidak ada yang bertarung contoh misalkan calonnya di sini dia nggak anak anak apa anak putri cabang di sini dia nggak akan bertarung di sini dia kan di sini terus tidak ada yang bertar Begitu. Jadi kayak memang mem meminimalkan kita mengulangi bentuk yang mungkin sudah terlanjur. Diwasi ini tak nenek gin. Oke kalau sekarang oh, okay, ini bukan mutlak deh. Ini hanya saya sebagai memberikan contoh yang mudah saja. Sepotong-potong isol bisa... awe ya, pedoman corok gampang itu seperti ini. Ini bukan teknik yang mutlak. Kalau dilihat dari atas penuh atau itu tidak terkesan seperti yang di atas, atau seperti Tulang ikan jadi Jadi anak anak aksen ini ini diterapkan hai, Ke jenis semua hai, gaya gaya-gaya Apa yang anda melihat. tidak ada saling yang bertabrakan, tidak ada ya. orang -orang yang saling ya. ini. ini ya. anak dua itu ya. macam jadi yang pertama depan ke atau ke belakang, yang kedua itu sedikit ke atas, yang ketiga keempat meneruskan usulnya berarti di kita ini bisa diterapkan ke jenis percabangan apa saja. contohnya ini, Yang kedua ke atas, yang kita dinik, nanti di sini bisa. ini atau pakai ini. Tapi ini mau dibuat bonsai yang natural yang ujungnya ke atas juga bisa. Misalkan kok ini mau membuat Ini berlaku untuk Cabang dan perantingan juga tinggal mengecilkan skala di otak kalian. Misalkan ini e, percabangan kimeng yang kecil udah sampai e, anak atau ranting ini bisa diterapkan seperti ini. Terus kita membuat atasnya lebih lalu. kecil dari ini, membuat atasnya lagi lebih kecil dari ini dan akset yang saya masuk di sini tadi itu bisa berubah arah karena lokasinya. Kalau ininya di sini aksennya dia berubah di situ. Kalau dia di sini aksennya bagi di situ. Tapi kelanjutannya tetap seperti ini. Dan ini juga bisa membuat sebuah mahkota. Caranya sama aja. Aksen yang nomor dua lagi menjadi yang paling atas. Nah, aksen yang nomor tiga menjadi cabang yang paling belakang. Ujungnya tetap di sini. Cuma ada tambahan sedikit, jadi yang cabang yang pertama menjadi lebih panjang atau lebih. Arahnya. arahnya. Jadi ininya mengikuti. Jangan sampai ini satu terbalik. Ininya menghadap ke sini. Kok mahkotanya ujungnya masuk ke sana itu? Tapi ya. mahkotanya Bih, ini. Ini. ini namanya kita anak dua absen. Oke, ini cukup ramong. No. ini materi personal saja. Dan ini pun. Dalam lima ini naik ikut witi sak jempol di pot mamai ya Yo, Ini misalkan uh, jenengan punya batu Misalkan kok seperti ini ya Oke okay, oke okay, nah. okay. Mau bujin ada kayu kering ke atas template ini sih <laughs> Ini <Wait. laughs> seperti itu ini ada cara paling sederhana yang mungkin bisa dipraktekkan tapi ini materi personal gitu jadi orang bersifat umum banget jadi seperti ini bisa. ketemunya ke dalam jadi muka tidak di atas batu ini kalau mahkotanya dan nanti ini di sini membuat seperti ini lagi lebih kecil terus sampai sepertinya. sampai. Oh, ini ada apa? Kayu kering terus buat kunjin yang buat di sini benar -benar. Mau tertiup angin tinggal bikin kayak gini nih ke arah Semua bentuk pertabangan bisa pakai perik Atau mau yang disket juga boleh. setiap disket seperti ini. Hmm, bisa. Ini bisa diterapkan ke beberapa bentuk pertama hampir semuanya. Tapi kalau nanti berkembang sesuai dengan apa yang disukai, silahkan lengkung atau bentuk Seni itu bebas, tapi kalau seni bonsai terikat dengan hiburan di yaitu sebuah pohon cerita beserta alasan kenapa dia dibentuk seperti itu. Drama alamnya harus bisa.